Salam listrik bosku. Bagaimana bosku? Bos-bosku semua kabarnya sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, puji Tuhan bosku. Kalau keadaannya sehat-sehat semua bosku. Nah kali ini ini bosku, saya akan mereview unit ini unit apa bosku ya? Motor, modelnya motor bosku. Cuman dikasih pedal. Nah sedangkan diklaim pabrik sendiri ini masih masuk ikut kategori sepeda bosku, pedal listrik. Jadi tanpa surat-surat bosku. Cuman kalau modelnya emang mirip Vino bosku ya, mirip Vino. Nah ini sendiri keluaran dari Volta tipenya 3.01 bosku ya. Produk ini sempet lama kosong bosku. Ini sudah ready kembali, sudah ada kembali, sudah tersedia di sub-sub dealer Volta bosku ya nah untuk perbedaannya dari yang rakitan yang pertama yang lama bosku ya rakitan yang kali ini itu fiturnya lebih lengkap bosku fiturnya lebih lengkap nanti kita kupas semuanya bosku ya nah ini sendiri varianya ada dua warna bosku sebetulnya warna seperti ini grey sama warna merah doff nah, untuk spesifikasinya sendiri masih sama kok bosku sama yang rakitan yang pertama untuk BLDC-nya dia pakai BLDC hub yang 48 volt 650 watt. Bosku kalau ingin tahu bisa dicek di dinamonya bosku ya. Terus untuk baterainya 48 volt 12 ampere untuk jarak tempohnya kurang lebih 40 kilo kecepatan 35 km per jam untuk beban angkutnya 120 kilo bosku sebenarnya untuk beban angkut bisa dipaksa lebih bosku asal medan bosku ya yang harus diperhatikan medan medannya datar bosku ya bisa dipaksa lebih dari 120 yang nah selanjutnya ini untuk oh ya, bosku untuk Tipe yang ini baterainya portable bosku rata-rata Volta semua pakai baterai portable bosku ya baterainya portable bisa kita cek di sini bosku nah ini baterainya bosku jadi nggak ada jok untuk joknya sama Volta sendiri diganti sama box belakang ini bosku jadi pembelian sudah dapat include box belakang ini baterainya bisa dilepas ini mcp buat pemutus arus sekarang kita cek bosku ya kita lihat boxnya bosku boxnya sebenarnya bagus juga bosku ya Nah, juga dapat helm bosku ini helm dari pabrik langsung charger buka garansi boxnya segini bosku ini kalau buat naruh barang seperti mantel atau apa masih masuk bosku ya untuk pengganti jok. Karena joknya sama volta didesain untuk buat naruh baterai supaya aman bosku, baterainya supaya aman dari kondisi hujan. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri kita lihat bosku sudah digital, speedometernya. Nah ini bosku yang terbaru, yang rakitan yang baru. Rakitan yang lama nggak ada seperti ini bosku. Kontak on, tinggal langsung gas jalan. Ini nggak bisa jalan bosku, nggak bisa jalan. Jadi ini tombolnya di sini, Bosku. Nah, kita cek, Bosku. Ini kalau sudah seperti ini, ini biasa jalan, Bosku. Tinggal digas saja, Bosku. Nah, simak, sini, sini, Mas. Ini sudah ada kontrol speednya Bosku. 1 2 3, Bosku ya indikator speedo juga ada ini lampu nah ini bosku bedanya kalau yang unit-unit lain rata-rata itu ketika sudah jalan gini ketika kita mau kembalikan di posisi parking seperti tadi itu nggak bisa harus matikan kontak dulu bosku atau nunggu sekitar 2 menit nah kalau yang ini bisa bosku kita tinggal tekan lagi nah kembali bosku ini nggak bisa digas kalau yang lain harus matikan kontak, Bosku, kalau ingin cepat. Kalau mau nunggu sekitar 2 menit nanti dia kembali ke langsung otomatis kepeng, Bosku. Keren kan, Bosku, ya, untuk Volta ya, 301. Nah, ini sama ada rating. Lampu dim ini, Bosku, ya. Nah, untuk selanjutnya, ini, Bosku. Fitur mundur. nah ini harus sambil ditekan bosku biar dia mundur bosku sambil ditekan baru dia mundur Untuk ukuran rodanya, Bosku ya. Ukuran rodanya ini itu sudah pakai ukuran yang ring roda itu 16 in, Bosku. Ring rodanya 16 in. Nah, untuk bannya sudah bantu plus Bosku. Sudah bantu plus Dan unit ini sendiri belum pedalasis, Bosku. 301 belum pedalasis. Kita coba cek, Bosku ya. Apakah sudah pedalasis, Bosku? Belum pedal bosku Untuk pengamannya Nah Ini juga unik bosku ini sepeda ada kunci setirnya bosku Hampir mirip motor bosku Ada kunci setirnya bosku ya Selain kunci setir, pengaman Di remote bosku Untuk penggunaan remote alarm ini bosku ya Yang menggunakan sensor keyless ini Keyless ini sama aja bosku Sensor keyless sama kayak yang sepeda-sepeda biasanya bosku modelnya cukup bagus bosku, tanpa surat-surat bosku model sepeda, cuman untuk kecepatan emang gak bisa kenceng bosku yang unit ini bosku joknya juga luas bosku, bisa buat untuk boncengan berdua, nah enaknya juga di sini juga luas bosku depan ini juga luas untuk yang lainnya seperti garansinya sama untuk garansi baterai kelistrikan sama enam bulan sama lah bosku sama kayak standarnya garansi dari volta sendiri untuk dinamonya 2 tahun bosku ya rangkanya 5 tahun Nah, mungkin ini aja bosku yang bisa saya jelaskan dari yang bisa saya kupas dari unit volta ini bosku volta 301 untuk selebihnya jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau mungkin bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi bosku ya bisa bila ada salah kata atau sebagainya saya mohon maaf saya akhiri video ini sampai di sini dulu Salam listrik bosku.